Rafi Ahmad terkenal sebagai seorang artis dan tidak dapat dipungkiri, ia juga seorang pebisnis yang handal. Bersama Nagita Slavina istrinya, Rafi menjalankan berbagai macam bisnis di bawah Noman Rens Entertainment, mulai dari animasi, rumah produksi, label musik, dan lain sebagainya. Dalam beberapa kesempatan ia mengaku, Pendapatan dari beberapa bisnisnya saat ini sudah melebihi penghasilannya. Sebagai seorang artis, dikutip dari suara.com, berikut adalah 10 bisnis Raffi Ahmad yang masih dijalankannya sampai saat ini. Yang pertama, Rens Entertainment. Rens Entertainment merupakan salah satu saluran YouTube terbesar di Indonesia yang setiap harinya selalu mengupdate konten-kontennya. Hingga saat ini, di bulan Desember tahun 2022, saluran YouTube Rans Entertainment punya lebih dari 24 juta subscriber. Dan hingga saat ini, sudah ditonton hampir 6 miliar kali, guys. Yang kedua, Renz Music. Renz Music merupakan sebuah label rekaman akan tetapi Rans Music juga punya unit usaha seperti studio rekaman dan dijadikan tempat latihan serta merilis berbagai konten digital. Yang ketiga, R.A. Pictures. Mempunyai mertua yang memiliki rumah produksi FTV, membuat Raffi Ahmad juga bersemangat untuk mendirikan rumah produksi. Raffi Ahmad lantas mendirikan R.A. Pictures yang telah memproduksi film layar lebar seperti Keempat, RANS Animation Studio bidang animasi juga tidak luput dari perhatian Raffi Ahmad. Suami Nagita Slavina ini kemudian mendirikan RANS Animation Studio dengan serial "Si As" sebagai karya perdana yang masih berlanjut hingga sekarang. Serial ini dapat ditonton di saluran YouTube RANS Animation Studio. Bisnis Raffi Ahmad yang kelima, RANS Esport yang dilakukan Rafi Ahmad pada bisnis ini, yaitu dengan mengakuisisi beberapa tim, diantaranya adalah tim Free Fire NGE di Esports sejak Juli tahun 2021. Hal ini merupakan bentuk dukungan Rafi pada dunia game, yang khususnya bidang yang digemari anak muda zaman now, ya kan guys? Ke 6. Nusantara FC di era modern saat ini Sepak bola tidak hanya dijadikan sebagai olahraga tapi merambah ke duina industri atau yang sering disebut dengan industri olahraga sepak bola karena olahraga sepak bola bisa menghasilkan uang yang sangat melimpah apabila dikelola dengan profesional. Pendapatan tim sepak bola modern saat ini, diantaranya dari penjualan tiket pertandingan, siar televisi, dan dari banyak sponsor-sponsor yang mau bekerja sama dalam olahraga ini, ternyata hal ini tidak luput dari pengamatan seorang Raffi Ahmad. Dengan mengakuisisi klub Cilegon United FC, yang kini telah berganti nama menjadi Trans Nusantara FC, ini merupakan kerjasama RANS Entertainment dengan Prestige Water Cars. Yang ketujuh, Rans P.E.K. Basketball. Ternyata Raffi Ahmad juga punya tim basket selain tim sepak bola. Bekerja sama dengan Rudi Salim dan Dito Tido, ia mendirikan Rans P.E.K. Basketball di antara pemain basket ternama yang bergabung di tim ini adalah Oki Wirasanjaya dan Nuka Trisaputra. Yang kedelapan yaitu Rans Beauty. Raffi Ahmad memberikan kesempatan untuk Nagita Slavina untuk menjalankan bisnisnya. Dalam hal ini, produk kecantikan merupakan bisnis yang sedang dijalankan oleh istrinya Raffi Ahmad tersebut. Produk body lotion dengan tiga varian wewangian membuat produk Rains Beauty sudah terjual hingga ke negara tetangga. Seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Bisnis ini mulai mereka jalankan sejak Oktober tahun 2021 hingga sekarang, guys. Yang kesembilan, Ran tenis. Setelah memenangkan pertandingan tenis melawan Desta, ternyata Raffi Ahmad ingin serius menggarap bisnis dalam olahraga tersebut, yaitu dengan membuka akademi tenis, Raffi mengaku sudah menggandeng satu atlet tenis berbakat dan satu atlet lain sedang dalam proses rekrut. Bisnis Raffi Ahmad yang ke-10, Rens Carnaval City Zoo. Dikutip dari detik.com, Rens Carnaval City Zoo adalah konsep kebun binatang yang ada di tengah kota. Ada berbagai macam permainan dan tema di kebun binatang ini nantinya, yaitu nuansa Afrika, Euro ASEAN, hingga Madagaskar. Dan ada banyak lagi hiburan yang bakal ditawarkan oleh Rens Carnaval City Zoo nantinya. Rens Karnaval City Zoo juga akan dibangun di Pantai Indah Kapuk atau di Pik Dua Jakarta Utara, dengan luas mencapai lebih dari 2 hektar. Hingga November tahun 2022, Rens Karnaval Zoo telah merampungkan desainnya. Itulah tadi informasi mengenai 10 bisnis yang sekarang masih dijalankan Raffi Ahmad ya guys. Bagaimana guys? Pantas kan disebut Sultan Andara. Semoga menginspirasi kita semua ya guys. Terima kasih.